pak apa ini pak beli motor barulah buat lebaran masa pakai situ gak gak keren amat kan biar bisa jengin cewek motor yang gimana lagi hmm? motor ya kan punya si Dani masa tahu sih pak yang batak, hijau biar gede biar keren dikit itu masa anaknya pejabat gak keren Batak, warna hijau. Oh, bisa, bisa, bisa. Beneran, Pak. Oh, beliin motor baru. Makasih, Pak. Yakin, makasih, Pak. Pak. Ya. Motornya udah datang belum sih? Udah tuh, di luar. Ya, coba kamu lihat sendiri.